tentu kita mendapatkan kabar bahagia persahabat ya tentu keunggah pertama alhamdulillah pasangan Ali sakit dan Marjin ini sudah mendapatkan baby persahabat ya baru saja launching nih masya Allah lucu banget persahabat ya mudah-mudahan tentunya dari kejora juga dilancarkan semua persalinannya nanti amin Dan kita lihat persahabat ya. Ada komentar dari idola kita Lesti dan Bilar Ini turut berkomentar di postingan Ali Syaki Persahabat yang perhatikan Kakak Bilar mengatakan Alhamdulillah selamat ya bro tuh Turut bahagia juga nih Dari kakak Bilar untuk lahiran Marjin persahabat ya Yang mana tentunya sudah lahir Baby-nya Masya Allah menggemaskan aja persahabat ya Makin gak sabar juga kita menantikan Baby L Hadir dan launching bersahabat Dan kita lihat juga ada komentar dari ke Kejora Mengatakan Masya Allah Love kata didakwasi itu gemes banget ya Pastinya mereka pun ingin Segera tentunya menantikan BBL atau Lesler Junior Tiba juga bersahabat Yuk doakan sama-sama Mudah-mudahan kita juga Nanti secepatnya Dan BBL Lahir dengan selamat Amin Ya Rabbal Alamin Postingan Alia Saqib juga ini langsung diunggah oleh Dede Alasti di IGS pribadinya Perhatikan satu jam yang lalu, Dede Alasti mengunggah sebuah postingan foto tuh Wow, dan kita lihat ada sebuah kalimat yang dituliskan oleh Dede Alasti Kejora Masya Allah Willi Janggalis Edmar Jean. Alhamdulillah lancar Sing Janteng Murangkali Kabak Jan Bersahabat ya Ibu Rama, Amin Katanya kita masalah banget ya Yuk doakan sama-sama Mudah-mudahan Semuanya dilancarkan juga Untuk tidak Les di kejuaraan nanti Dan kita selalu mendukung yang terbaik Dan kita penasaran banget ya Kepada Leslar Junior nih Yuk kita sama-sama kompak Dan selalu solid mendukung Mendoakan untuk idola kesayangan kita Selanjutnya juga bersama kita lihat nih, ada sebuah unggahan dari IG nya Kakak Bilar, bersahabat ya. Ini diunggah kembali oleh akun Lesti Bilar underscore video Dio. Kakak mengunggah sebuah postingan, pertanyaan bersahabat ya. Animasi favorit kalian apa dan sarannya dong? Animasi yang bagus apa katanya tuh? One Pitch Bang, katanya tuh bersahabat ya. Dan kita lihat salpok sama kalimat yang dituliskan oleh Kakak Bilar. Pengen nonton sebenarnya, tapi episodenya kepanjangan. Ngeri ketagihan terus, malah begadang mulu kerja gua, kata kakak Pilar ya. Lupa tugas sebagai suami dan calon bapak ntar. <gifat> Salam persamaan kalimat ini, pas lembek ya. Nyadar juga nih, kakak Pilar. Tentunya takut lupa, sebagai suami dan calon bapak, katanya, kakak pesawat yang masya Allah banget ya, kegabutan di karantina memang luar biasa. banget idola kita, mudah-mudahan saja selalu ada kebahagiaan yang didapatkan dan selalu memberikan kebahagiaan juga untuk kita semua." Banyak komentar, banyak respon juga dalam postingan tersebut dari para sahabat Leslar. Kita lihat di sini ada komentar dari akun Rahmanisa Cahaya Islami. Bilar akhirnya merasakan jadi kaum gabut katanya tuh <laughs> luar biasa banget ya <laughs> doakan saya yang terbaik pokoknya untuk idola kita ini persahabat dan kita lihat juga keunggah berikutnya ada sebuah postingan bersahabat ya dari Agus sendal putih Bilar tuh perhatikan ya gaya tidur di mobil ini menunjukkan Gaya tidur dari Lesin dan Rizky Bilar. nih. Ini gabut juga nih para warga Konoha Persahabat Kira-kira posisinya kalau tidur di mobil Setelah satu atau dua Katanya persahabat Kira-kira ya, menurut kalian di selit pertama Atau kedua nih? Tentunya gaya tidur dari Dedek Lesin dan Kakak Bilar Ketika di dalam mobil Dan kita lihat juga di kolom komentar Banyak tanggapan dan respon Yang diberikan Yakni dari akun Alvia9072 Mengatakan Min, enggak kasihan apa sama para jomblo ngelihat visual begini mau praktek bingung mereka nggak punya pasangan <laughs> luar biasa bersama ya, bagi warga Konoha ada-ada aja Kelakuan yang selalu membuat kita ketawa bahagia mudah-mudahan selalu seperti ini tetap kompak dan tetap solid dan berikutnya persahabat ada unggahan masih di akun instagram yang sama persahabat ya ada spesial vitamin juga nih yang di up di channel youtube nya Erin Ferry di channel youtube Pak Ferry Fernandez persahabat ya tidak lesi ke ketika di pantai anyer nih luar biasa vitamin bahagia yang kita dapatkan ternyata tidak lesi ke ini gak suka naik apart ya sukanya naik merci barang kakak Pilar Duh, gemes bangetnya si cantik ini luar biasa dan kita lihat ada kalimat caption yang dituliskan makanya sukanya naik mercy karena kursinya panjang dan bisa buat tidur eh bentar-bentar tidur di kursi katanya itu belakang <gifat> berdua gimana posisinya aduh bikin cute aja persahabat ya yuk kita sama-sama kompak juga mendukung Inilah kita kita wajib nonton di channel youtube nya Erin Ferry mudah-mudahan saja Leslar selalu membawa berkah amin ya robbal alamin dan berikutnya juga persahabat kita lihat di di unggahan Akun Instagram tim uh, Leslar persahabat ya, ada Leslar Underground ini memposting beri post kembali unggahan dari kak Rivi Evi perhatikan. Kak Rivi Evi menuliskan sebuah kalimat Les kejora dan kita sapok sama emot yang diberikan oleh kak Rivi Evi, persahabat ya. Wow, ada apaan persahabat ya? Kita lihat di kolom komentar banyak tanggapan yang diberikan. Ya, ini dari akun Fiera underscore Sakura mengatakan Bininya pasti lagi telepon-teleponan sama temen temannya Jadi lakinya menggabut cari referensi animasi Katanya tuh, ngakak juga nih persahabat ya Dan kita lihat juga komentar lain diberikan dari akun Almira Pikiran gua gede cerita ke Kak Rifi Atau lagi cerita serem katanya tuh, Masya Allah banget ya Membuat kita semakin penasaran aja idola kita ini mudah-mudahan kabar baik dan kabar bahagia yang kita dapatkan langsung dari Lesti dan Rizky Bilar. Ini dulu informasi di sore hari ini. Mudah-mudahan yang kita mendapatkan kabar baik dan kabar bahagia selanjutnya tetap stay to dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya. Ini dulu informasi di sore hari ini. Bagi tanggapan kalian silahkan berkomentar. Baik kami terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.